Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kakak. Ihh. main mainannya banyak sekali teman-teman. Ih, kotor banget! Iya teman-teman, wah, lumburnya warna kuning. Ihh. Ayo kita cuci bareng-bareng. Kita kumpulkan di keranjang dulu teman-teman. Ini dia keranjangnya teman-teman. Wah, ini apa teman-teman? Ih, teman, -teman? Wah, keren sekali, teman-teman. Mainannya, wih, ini adalah lagi, teman-teman. Wow, lagi, ih, ini apa, teman-teman? Seperti hewan, teman-teman. Waduh, kotor sekali, wih. Lagi, teman-teman, Ih, kita kumpulkan semua, nanti kita cuci bareng bareng teman teman ih ini apa teman teman wow kotor sekali teman teman ih ada lagi teman teman wow ini apa teman teman ih besar sekali teman teman wah oh, kita bersihkan dulu teman teman ih, kotor sekali teman teman Waduh. Oh, ini apa lagi teman teman ih, ini seperti binatang kecil teman-teman wah Kotor sekali teman-teman wah ini apa lagi teman-teman wih besar sekali teman-teman apa ini teman-teman Wow mari kita kumpulkan wah ini apa teman-teman wih keren sekali teman-teman Wow masih banyak teman-teman kita ambil dulu yang ini wah seperti yang lainnya teman-teman kotor sekali Wow lihat teman-teman wah wow, keranjangnya ikut kotor ini, ini lagi teman-teman wow sekali teman-teman ini, ini seperti hewan wah wow, hewan apa ya kira-kira wow, nanti setelah dicuci kita akan tahu teman-teman ini hewan apa teman-teman wow kotor sekali teman-teman wih kita masukkan wah tinggal dua teman-teman wah ini seperti hewan lagi teman-teman Eh, -teman. jatuh teman-teman wih keren sekali teman-teman Wow, sekali ini kira-kira lebih apa ya teman-teman wow masih satu teman-teman wih besar sekali teman-teman Wah lengket teman-teman Wihihi -teman. sekali teman-teman Wah Wah sudah habis teman-teman Mari kita bersihkan teman-teman Wah kotor sekali teman-teman Sekarang kita Mau cari air bersih dulu teman-teman Buat membersih mainan ini Wah Wah kita sudah dapat Air bersihnya teman-teman Wah bersih sekali teman-teman ih maka ini cari air busnya dikali teman-teman wow buat teman-teman jangan pernah main ke kali sendirian ya teman-teman harus ada bimbingan dari orang tua teman-teman wow lihat teman-teman wah banyak sekali teman-teman mari kita cuci satu-satu teman-teman wih ini dulu apa ini ya mari kita cuci dulu teman-teman wih apa ini teman-teman kotor sekali, teman-teman. Wih, Apa ini, teman-teman? Ini hewan buaya, teman-teman. Wah, sekali, teman-teman. kita simpan dulu, teman-teman. lagi, ih, kotor sekali, teman-teman. Kita bersihkan. Wow sudah bersih teman-teman Wih -teman. ternyata Hewan rusak teman-teman Wah keren Yang Ini apa teman-teman Wah besar sekali teman-teman Kira-kira apa ya Kita cuci dulu Wow besar sekali teman-teman Wah ternyata Bebek teman-teman Wih -teman. keren ih jebeknya keren sekali teman-teman ih kita lanjut lagi teman-teman bersihkan namanya apa ya teman-teman wah ternyata pistol teman-teman ih pistol warna kuning wah sudah bersih ya teman-teman keren kita lagi teman-teman wah ini apa teman-teman Wah, wow, ternyata hewan kerbau teman-teman. kerbau. Lanjut lagi teman-teman. Nih, -teman. kalau ini hewan sapi teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Ih, kita parsi teman-teman. lanjut apa ini teman-teman ini sudah bersih dan apa ini teman-teman wah ini teman, -teman? Wow. dinosaurus teman-teman wih keren sekali ini yang besar yang paling besar teman-teman apa ini teman-teman wah -teman? wow, kita cuci teman-teman kotor sekali teman-teman lihat Wih, apa ini teman-teman oh. Wih, keren sekali teman-teman Ini namanya topeng Wih, keren Wih. Kita simpan dulu teman-teman Wah, -teman. oh, sudah simpan teman-teman Kita lihat Wah, ini lagi teman-teman Wih, pistol lagi teman-teman Wih, sekarang warna merah sekali masih ada kereta teman-teman ini wih. wih sudah bersih teman-teman wah ternyata masih kotor wow lihat ada kereta api teman-teman wah ada Thomas teman-teman wih keren sekali kita lanjut lagi -lanj teman-teman Wih, ada hewan jerapah teman-teman. Wih, keren sekali. Lihat, panjang sekali lehernya teman-teman. Keren. Wah, ada lagi teman-teman. Wih, lihat teman-teman. apa sekarang? Wah, ternyata harimau teman-teman. Wih, keren sekali. Kasih dulu. Wah, masih ada lagi teman-teman. kita hmm. ambilnya kecil dulu. Wow, ternyata ada anak bebek. Teman-teman, ih, sekali. Teman-teman, ih, keren! Tinggal satu, teman-teman. Wow, lihat apa ini kira-kira ya. Kita cuci dulu. oh ternyata akan bio teman-teman wih keren sekali teman-teman wah keren teman-teman wah sudah habis teman-teman ini dia teman-teman mainannya sudah kakak cuci wih keren sekali teman-teman karena mainannya sudah bersih saatnya kakak pamit teman-teman jangan lupa dukung channel kakak teman-teman jangan lupa di subscribe ya teman-teman Ya, ada teman-teman.